Binatang buas, dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Dengan penyebaran jaring darah, warna merah tua dan gelap menyerbu tubuh besar dari huang, bis seperti riak cahaya. Mengaung, jaring darah menyebar dan huang bis yang mengerikan tiba-tiba meraung ke langit. Raungannya bergema di seluruh tempat sebagai gelombang aura sepi, yang tampaknya berasal dari zaman kuno. Perlahan-lahan menyebar di seluruh tubuhnya. Saat ini, Huang Bis akhirnya menjadi binatang misterius yang menakutkan dan menakutkan dari zaman kuno. Tidak hanya memiliki bentuk yang serupa, itu juga memiliki jiwa yang sama. Lindong muncul di dahi Huang Bis sebelum telapak tangannya menekan kepala Huang Bis yang sedingin es. Jejak darah mengalir melalui telapak tangannya dan mengalir ke tubuh Huang Bis di bawah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata langsung. Saat darah mengalir, wajah Lindong mulai memucat. Persembahan darah ini tidak hanya membutuhkan sejumlah besar yuan power, tetapi juga akan menghabiskan darah esensi seseorang. Dengan demikian, Lindung kemungkinan akan melelahkan dirinya sendiri. Paling tidak, dia perlu memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu agar bisa pulih. Tentu saja, persembahan darah ini mungkin memiliki harga yang lumayan. Tapi Lindung tidak punya pilihan lain. Pertempuran ini cukup tidak merata. Jika bukan karena dia telah menelan lima buah kuno yuan abadi dan sementara meningkatkan kekuatannya. Ada kemungkinan bahwa terlepas dari berapa banyak taktik yang dia miliki. Tidak mungkin baginya untuk bertarung melawan Yao Ling, yang telah maju ke sembilan yuan nirvana tahap. Selain itu, Yao Ling juga menggunakan keterampilan tanda tangannya. Jika lindung tidak sedikit lebih kejam, kemungkinan dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk menjadi begitu kejam di masa depan. Huf-huf, binatang merah gelap besar ditangguhkan di langit. Ekornya yang besar terayun lembut. Segera, itu membentuk banyak badai liar dan kekerasan di langit. Dari jarak yang cukup dekat, Luoyi dan beberapa anggota lain dari Misa Segel Iblis sudah mundur. Mata mereka sangat serius saat mereka menatap wajah di langit. Meskipun mereka sangat terkejut bahwa lindung sebenarnya mampu bertahan begitu lama, mereka juga jelas menyadari. Bahwa Lindong saat ini memang memiliki kekuatan pertempuran yang cukup hebat. Jika mereka adalah orang-orang yang melawannya, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mendapatkan keunggulan. Namun, terlepas dari betapa menakutkannya bocah ini, sekarang saatnya untuk semuanya berakhir. Seorang ahli dari Misa Segel Iblis mengepalkan giginya dan berbicara dengan cara yang menyeramkan. Yang lain menganggukkan kepala menghadapi kata-kata ini. Mereka jelas menyadari kekuatan Yao Ling selama bertahun-tahun. Bahkan beberapa ahli yang juga berada di sembilan Yuan Nirvana Stage harus sangat berhati-hati ketika Yao Ling menggunakan tubuh terkutuklah iblis Yuan. Selain itu, Lin Dong saat ini hanya meminjam beberapa kekuatan eksternal untuk nyaris mencapai tahap ini. Saat diawasi oleh semua orang, Yao Ling, yang tubuhnya telah membengkak beberapa kali di langit, Menatap area di depannya dengan ekspresi teduh dan acuh tak acuh, aura mengerikan dan brutal berguling-guling, dan melilit tubuhnya, membuatnya tampak seperti iblis haus darah di depannya. Lindong, yang telah menyelesaikan persembahan darah, juga perlahan berdiri di atas kepala Huang Bis. Wajah mudanya, yang jelas pucat, juga memiliki kedinginan sedingin es yang melekat padanya. Kedua matanya setajam pisau saat dia menatap Yao Ling. Permusuhan muncul dari dalam matanya. Bang. Keduanya saling menatap. Namun, tidak ada satu kata pun yang tidak berguna yang diucapkan. Udara tiba-tiba tercabik di detik berikutnya. Yao Ling adalah yang pertama yang tidak mampu menekan niat membunuh yang melonjak di dalam hatinya. Tubuhnya, yang ditutupi oleh simbol kutukan hitam, menembus udara seperti panah yang tajam. Dalam sekejap, dia muncul di atas lindung. Ledakan mata Yao Ling gelap dan dingin saat tinjunya muncul. Segera, lampu merah darah berkumpul di bawah kepalan tangannya dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, mereka langsung berubah menjadi jejak kepalan cahaya berdarah sebelum menabrak lindung seperti gunung kecil. Pada kondisi Yao Ling saat ini, satu kepalan darinya sudah cukup untuk melukai delapan ahli stage Nirvana Yuan seperti Luoyi. namun. Lindung hanya mengangkat kepalanya dalam menghadapi serangannya yang menakutkan. Sementara murid-muridnya mencerminkan angin kencang yang liar dan brutal. Swoosh. Bayangan hitam besar merobek langit. Itu secara langsung disertai oleh kekuatan menakutkan yang bisa menghancurkan gunung saat mengayunkannya dengan keras ke tangan yang bercahaya darah. Ledakan. Seluruh langit bergetar karena tabrakan ini. Setelah itu, riak energi tersebar. Ekor yang sangat besar terbang mundur sementara Yao Ling juga mundur sedikit. Swoosh! Yao Ling baru saja mundur selangkah ketika tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan. Dia bergegas keluar seperti burung besar menerkam mangsanya. Kedua tinjunya terayun keluar. Segera, cahaya darah yang menembus langit bergerak. Tak terhitung jumlah tangan bercahaya darah keluar dari tangan Yao Ling. Namun, tinju yang berisi kekuatan mengejutkan tidak segera menyerang Lindong. Sebaliknya, mereka mengembun di langit. Yuan Kingfish, cahaya menakutkan di dalam mata Yao Ling menjadi semakin kaya. Setelah itu, tangisan rendah dan dalam tiba-tiba keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama, tinju terakhirnya juga disertai oleh aura mengerikan yang diayunkan ke depan dengan keras. Bas-bas, suara mendengung memekakkan telinga dipancarkan oleh semua tinju di langit. Akhirnya, Tinju yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul bersama. Dalam sekejap, tinju yang menembus langit menyusut menjadi seukuran telapak tangan. Tinju yang tampak realistis diaglomerasi dan dibentuk di dalam lampu merah. Seolah-olah orang bisa melihat sesosok manusia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di segel tinju. Sosok manusia itu sangat buram tetapi ia memiliki aura menakutkan yang mampu membalikkan langit dan mendarat hanya dengan mengangkat tangannya. Jelas. Yao Ling telah melepaskan seni bela diri jiwa yang kuat. Bang, ekspresi kejam terangkat di mata Yao Ling ketika dia melihat tinju berwarna merah darah yang telah menggumpal. Setelah itu, segel tangannya berubah sebelum segel kepalaan darah merah menghilang. Mata Lindung tampak muram saat dia menatap tinju yang telah menghilang. Energi mentalnya tiba-tiba menyebar terpisah. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menciutkan matanya jiwa binatang buas huang yang terhubung dengan pikirannya, juga tiba-tiba memutar kepalanya yang besar. Tinju berwarna merah darah anehnya muncul di ruang di belakang sebelum jatuh. Ekor besar dari bis huang sekali lagi berayun dengan keras ketika melihat tinju, yang berisi fluktuasi yang sangat kuat. Namun, kali ini sekitar ekor besar itu langsung ditembus oleh tangan merah darah ketika keduanya melakukan kontak. Rekan naif Sudut mulut Yao Ling segera menjadi ekspresi mengejek ketika dia melihat adegan ini. Ha! Lin Dong, yang berdiri di kepala Huang Bis, tetap tenang ketika melihat adegan ini. Dia menghirup udara dalam sebelum segel tangannya. Di bawah lengan bajunya, tiba-tiba berubah. Ketika tinju itu mendarat, mata besar Huang Bis itu, yang ditutupi oleh jaring darah, tiba-tiba terbuka. Yuan Power di sekitarnya segera mulai bergolak ketika mata terbuka. Itu seperti panci berisi minyak mendidih. Bahkan cahaya dari sekeliling berubah jauh lebih redup. The Huang Beast di tidak berwarna abu-abu saat ini. Sebaliknya, itu telah berubah menjadi warna merah darah. Di dalam cahaya merah darah itu, itu tampak seperti lautan yang penuh dengan darah dan dipenuhi dengan ancaman. Mata iblis merah darah terbuka dan cahaya darah yang nampaknya menembus-menembus dunia meledak dengan eksplosif. Cahaya darah mendesis. Tampaknya telah berubah menjadi cakar saat melintas melewati langit. Sekilas. Itu sebenarnya huang bis yang menyusut. Cahaya darah dan kepalan tangan melintas di langit. Setelah itu. Mereka bertabrakan dengan keras. Ledakan. Seluruh tempat bergetar, cahaya darah mengerikan mulai menyebar di langit seperti tsunami besar 100.000 kaki. Suara gemuruh yang keras yang membawa angin yang menakutkan datang mengalir dengan cara yang gila. Sementara itu, gunung-gunung di sekitarnya menderita pukulan mematikan dan hampir berubah menjadi sebidang tanah yang datar. Ledakan, lindung dan huang bis juga dengan paksa dikirim terbang mundur beberapa ratus meter oleh badai ini. Mereka bahkan menabrak dan menghancurkan gunung di sepanjang jalan. Hanya kemudian, apakah mereka menstabilkan tubuh mereka dengan cara yang menyedihkan? Lindong mengangkat kepalanya, menyipitkan matanya dan melihat ke depannya. Jika serangan sebelumnya adalah untuk memukulnya, kemungkinan dia pasti akan berakhir dengan luka serius meskipun dia telah mempelajari keterampilan naga terwujud dari langit hijau. Orang itu, mata Lindong menyapu sekelilingnya dengan hati-hati. Matanya tiba-tiba berubah fokus pada saat berikutnya ketika dia secara refleks berbalik. Lampu hijau berkumpul di telapak tangannya dan berubah menjadi perisai skala hijau tebal. Bang, sebuah tinju besar yang ditutupi dengan simbol kutukan hitam menembus udara dan dengan kejam memukul perisai skala hijau. Sebuah pukulan menghancurkan perisai sebelum dampak itu juga menyerang tubuh Lindong. Kekuatan meledak di tubuh Lindong dan kemerahan melonjak di wajahnya. Tubuhnya terbang kembali dengan eksplosif melalui puluhan langkah. Setelah itu, dia dengan paksa menelan rasa manis yang naik dari tenggorokannya. Yao Ling mengungkapkan dirinya setelah memukul lindung dengan telapak tangan dan memaksa yang terakhir kembali. Dia tersenyum dingin sambil menatap lindung. Segera, kakinya menginjak punggung Huang. Bis saat dia sekali lagi maju ke depan dengan eksplosif, sepertinya dia tidak berniat memberi lindung kesempatan untuk menarik napas. Swosh swosh swosh. Mata lindung sedingin es ketika dia memandang Yao Ling, yang bergegas mendekat. Kakinya tiba-tiba menginjak. Segera, orang bisa melihat sisik merah darah di belakang huang bis berubah vertikal. Sementara kilatan dingin yang mengejutkan dipancarkan dari mereka. Segera, mereka meninggalkan binatang itu dan mengepung Yao Ling seperti badai. Yao Ling juga kaget dengan kejadian mendadak ini. Area yang ditutupi timbangan sangat luas. Bahkan dengan kecepatannya, dia tidak bisa mengelak dari mereka tepat waktu. Segera, dia menarik kedua tangannya. Cahaya darah mengalir keluar dan melindungi tubuhnya. Cici, meskipun beberapa sisik merah darah tercermin ketika mereka melintas melewati tubuh Yao Ling, masih ada beberapa sisik yang menembus pertahanannya, memotong dan meninggalkan banyak jejak darah di tubuhnya. Setelah Yao Ling benar-benar melarikan diri dari jangkauan serangan itu, ia melirik luka berdarah di tubuhnya sebelum ekspresinya langsung berubah suram. Namun, saat matanya menjadi suram, sesosok manusia tiba dengan cepat seperti hantu. Lampu hijau melonjak di atas lengan naga hijau ganas. Setelah itu, kepalan tangan dikirimkan dengan keras ke dada Yao Ling. Bang, kekuatan liar dan keras itu tersebar dan benar-benar mengirim Yao Ling terbang langsung. Kamu keparat, gelombang rasa sakit yang hebat ditransmisikan dari dada Yao Ling. Sementara amarah juga melonjak di matanya. Sebuah keganasan terlintas di wajahnya ketika dia menatap Lindong, yang sekali lagi menyerang. Namun, dia tidak menghindar. Sebuah tinju bukannya dengan paksa dilemparkan ke arah Lindong. Angin gila menyapu bagian belakang huang bis. Lindong terguncang dan dipaksa untuk mengambil beberapa langkah mundur. Sebuah cahaya berkedip cepat pada sisik lengan naga hijau. Itu menyelesaikan kekuatan menakutkan yang sedang dikirim. Bertarung denganku. Kamu benar-benar tidak takut mati. Petik 2. Tubuh Yao Ling bergetar sedikit saat dia menyebarkan kekuatan di tinjunya. Setelah itu, dia tertawa jahat pada Lindong. Swoosh. Mata Lindong acuh tak acuh saat dia meliriknya. Dia tidak mengatakan apapun yang tidak perlu saat dia bergegas maju sekali lagi. Keganasan di wajah Yao Ling menjadi lebih kuat ketika dia melihat pemandangan ini. Jika Lindung menggunakan huang bis untuk mengganggunya, dia mungkin harus menghabiskan beberapa waktu untuk membunuhnya. Namun, dengan mengambil inisiatif untuk menuntut, menurut pendapatnya, itu sama dengan mencari kematian. Dua sosok manusia disertai oleh aura brutal saat mereka saling bertarung di belakang huang bis. Detik berikutnya. Kekuatan menakutkan meletus. Pukulan dan tendangan dilemparkan ke depan dan ke belakang. Keduanya benar-benar secara langsung memasuki pertempuran fisik jarak dekat yang menakutkan. Bum, bum bum. Kelompok Luoyi sedikit terkejut ketika mereka melihat dua sosok manusia yang saling berkelahi. Mereka bisa mendengar suara rendah dan dalam dari tinju yang membuat kontak dengan daging yang ditransmisikan. Segera, mereka membuka mulut tanpa sadar. Mereka sadar bahwa kedua belah pihak melemparkan pukulan yang sangat kuat dan itu pasti terasa mengerikan ketika mereka mendarat di tubuh seseorang. Darah segar sesekali menyembur dari sosok manusia yang saling menyilang. Namun, orang tidak bisa membedakan siapa yang menjadi miliknya. Meskipun demikian. Semua orang sadar bahwa mereka berdua telah bertarung dengan jelas sampai mereka benar-benar tidak dapat mengendalikan diri. Pertarungan fisik jarak dekat itu menyebabkan Luo Yi dan jantung lainnya berdebar ketakutan saat mereka menyaksikan. Pada saat yang sama, rasa dingin juga hadir jauh di dalam hati mereka. Bang, tabrakan keras lain antara dua tinju terjadi. Dua kekuatan terkikis satu sama lain dan sisik di lengan naga hijau lindung sedikit retak. Lampu hijau awalnya terang juga telah berubah redup. Jejak darah terus-menerus merembes keluar dari timbangan. Lindung saat ini dalam kondisi yang buruk dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Lengan naga hijau awalnya liar dan perkasa juga menjadi bobrok luar biasa. Meskipun dia dalam kondisi yang mengerikan, aura menakutkan dalam mata Lindung berubah semakin kaya. Di sisi yang berlawanan, tubuh Yao sama-sama berlumuran darah. Namun, dia dalam kondisi yang sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan Lindong. Setelah melepaskan, tubuh terkutuklah iblis Yuan-nya. Tubuh fisiknya sebenarnya cukup kuat. Berat. Karena kamu tidak bisa bertahan lagi. Biarkan aku mengakhirimu sekali dan untuk semua. Yao Ling memandang Lindong. Yang tampaknya telah mencapai batas kemampuannya. Ekspresi kejam sekali lagi muncul di wajahnya. Dia menatap Lindong dan membuka mulutnya untuk tersenyum. Setelah itu, angin tinju menakutkan langsung menabrak dada Lindong. Bang, Lindong juga melemparkan pukulan ke depan ketika dia mengeksekusi tinjunya. Sasarannya adalah dada Yao Ling. Cemohan di sudut mulut Yao Ling menjadi lebih padat. Setelah pertempuran yang intens, kemampuan bertarung Lindong jelas menurun sangat. Dengan demikian, serangannya saat ini menimbulkan sedikit ancaman terhadapnya. Oleh karena itu, Yao Ling, yang tetap berhati-hati sebelumnya, sedikit melonggarkan kewaspadaannya ketika dia menghadapi pukulan Lindong. Swoosh! Perubahan ini sangat kecil sehingga tidak dapat dideteksi. Namun, mata Lindung tiba-tiba berubah menjadi kilatan tajam yang luar biasa. Angin telapak tangannya berubah sebelum telapak tangannya berubah menjadi kepalan. Cahaya keemasan meletus di telapak tangannya sebelum cincin emas seukuran telapak tangan muncul. Cincin emas itu tidak besar dan ada delapan gigi tajam yang menonjol dari tepinya. Mereka meringkuk dan memancarkan semacam ketajaman yang menyebabkan hati seseorang merasa kedinginan. Ada juga jejak naga emas yang samar-samar hadir di cincin emas. Cincin emas muncul dalam sepersekian detik. Pada saat itu, kepalan tangan Yao Ling sudah mendarat dengan kejam di dada lindong Tubuh Lindong gemetar hebat. Namun, rasa sakit yang hebat yang ditransmisikan dari dadanya menyebabkan busur yang menusuk tulang perlahan-lahan terangkat di wajahnya. Kamu sudah selesai. Lindong bergumam. Suara seperti dewa kematian tiba-tiba ditransmisikan ke telinga Yao Ling sebelum mata yang terakhir menciut tiba-tiba. Segera, dia merasakan aura sedingin es yang dipancarkan dari dadanya sebelum semua pori-pori di tubuhnya langsung berdiri. Ci. Yao Ling tidak punya waktu untuk mengatur pertahanan. Relaksasi sesaat oleh Yao Ling menyebabkan dia kehilangan kesempatan dan dia hanya bisa merasakan benda dingin yang dimasukkan ke dadanya. Setelah itu, itu keluar dari punggungnya sambil membawa rasa sakit yang intens. Mata Yao Ling menyusut menjadi seukuran lubang jarum saat darah segar menyembur keluar. Dia melihat wajah muda yang dipenuhi dengan darah segar, yang berisi senyum dingin yang tebal. Ini menyebabkan Yao Ling merasa seolah-olah dia berada di iglo. Dia sengaja melakukannya. Dia telah menyerah pada sedikit keuntungan dan memilih pertempuran jarak dekat. Yang dia tunggu adalah kesempatan seperti ini yang akan muncul dalam sekejap. Dia seperti harimau yang diam-diam bersembunyi di dalam hutan gunung. Menunggu mangsanya melakukan kesalahan fatal. Yao Ling bisa merasakan bahwa Lindong sudah mencapai batasnya. Jika hal-hal berlanjut. Yang terakhir pasti tidak akan bisa bertahan. Dia bisa memilih untuk mengandalkan yuan powernya yang perkasa yang melampaui pihak lain dengan berbagai tingkatan. Untuk melelahkannya sampai mati. Sayangnya, tidak mungkin waktu untuk mundur beberapa menit. Bajingan, wajah Yao Ling ganas, kakinya berayun di bahu lindong. Saat mengirim yang terakhir terbang, dia juga memegangi dadanya dan terhuyung mundur. Segera, wajahnya dengan cepat berubah pucat. Luo dan yang lainnya di kejauhan, yang telah mengamati pertempuran, memiliki perubahan ekspresi yang tiba-tiba. Mereka buru-buru bergegas. Beberapa ahli dari Devil Seal Mask dengan cepat mendukung Yao Ling. Mata mereka menyusut ketika mereka melihat lubang berdarah di dada yang terakhir. Bunuh orang itu. Dia sudah mencapai batasnya. Yao Ling memegangi dadanya. Ekspresinya pucat ketika dia meraung. Kilatan membunuh segera melintas di mata Luohi dan beberapa ahli masa iblis segel lainnya ketika mereka mendengar ini. Setelah itu, mereka berbalik. Mata mereka menakutkan ketika mereka menatap Lindong, yang berdiri sedikit goyah. Bunuh dia, beberapa dari mereka saling memandang. Setelah itu, mereka berhenti ragu-ragu dan segera bergegas keluar. Serangan pembunuhan yang tajam mengalir ke Lindong seperti badai. Lindong menyaksikan kelompok Luohi bergegas. Matanya sedikit buram. Konsekuensi menelan dengan kuat lima Immortal Yuan Ancient Fruits akhirnya memukulnya. Bagaimanapun, pertempuran berdarah dengan Yao Ling telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Saat ini dia tidak dapat memblokir bahkan tujuh ahli tahap Yuan Nirvana. Seorang ahli tahap sembilan Yuan Nirvana memang sangat kuat. Lindong bergumam pelan di dalam hatinya. Segera. Dia merasakan angin bertiup dan itu membuat tubuhnya terbang dengan keras. Segera, semua organ di dalam tubuhnya bergetar hebat. Seteguk darah segar akhirnya dimuntahkan tanpa sadar. Saat ia terbang mundur, Lindung melihat ke arah kelompok Luoyi, yang menerjang ke arahnya dengan ekspresi menakutkan di wajah mereka. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Rasa pusing muncul dari dalam benaknya. Apakah aku akan kehilangan hidup aku di sini, gumam Lindong. Namun, sama seperti Lindong bergumam, dia tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya yang terbang mundur, tiba-tiba bertabrakan dengan benda lunak. Dia dengan lembut membuka matanya hanya untuk melihat wajah cantik dengan mata besar memerah muncul dalam penglihatannya yang kabur. Itu adalah Ying Huan Huan, kakak perempuan, kakamu, bunuh bajingan itu.